oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Ipol Babira oke kali ini kita masih pasang jerat ruak-ruak oke keten terus keseruannya lanjut sana. Jos Choi, uh, uh, uh. satu poin Choi. Mantap memang. Mantap. Emang Jos, Jos gandos ini. Pencet OY. Ada sampai textnya kah bukan? Text.